menjual arepan menjual arepan kan yang ada untungnya yang enggak ada untungnya bukan arepan rugi, jadi jangan diarepin yang arepan jauh-jauh lah <SILENCIO> <SILENCIO> yang bermanfaat orang gak beli untung tapi kita juga untung apalagi orang yang dikasih namanya untung, mana mana Untung terus nggak pernah rugi Kamu, ku akan pulang melepas semang Berdua terpendam. apa kabar? belum hmm. nonton, iya. apa kabar? tunggu katanya yeah. salam, salam, salam double video siaran langsung lewat Facebook nih suasana channel temen ngajak siaran langsung, apa kabar nih baik baik aja nih teman, apa? pasti kabarnya baik, mudah-mudahan baik semua nih kondisinya corona suasana corona gimana coba kalau lagi corona harus jaga 3M 3M uh, mencuci tangan membersihkan badan ama makan yang cukup gitu biar sehat nah, ama tiga C, tuh minum, minum kopi Minum jamu ngantuk eh ngantuk jamu sehat kuat iya orang jamu jamu minum jamu dulu apa ya Rokok dong? Rokok sepenang berapa? Rokok setengahnya untung, beruntung hari ini ketemu mau gambar yang kemarin kemana aja? ke uang sari ke uang sari ngapain? ada orang ya dibelanjain ya makanya selamat um, menikmati